eat <laughs> Tidak ada hasil tanpa ha. Kita adalah Bineka Tunggal Ika Oh. oh, enemy has been slain! YAAAARGH! YAAAARGH! All right, the Killing spree! Request backup! YAAARGH! slain! Fork! HAAARGH! Yeah. Oh. Oh. Форма, oh, Legenda Tidak Pernah Menyerang Aku Adalah Seorang Legenda Otot Kawan Tulang Besi Killed.